aku bisa nyanyi, dikit-dikit, aku bisa nge uh, aku bisa... yang nggak bisa tuh aku olahraga olahraga kalau aku nggak bisa aku bisa jadi diri sendiri, karena aku suka jadi diri sendiri ya nanti ngobrol lagi ya pasti Jawa mas jago ya basah Bahasa Jawa Mas Nalendra paling jago. Aku kadang suka tengin. Ini kan aku tadi baru uh, ngobrol sama adikku yang di Jepang, jadi ini harus agak ke... jasuke, jasukean, jasuke. jasuke. Hmm. <laughs> susu keju. Dulu styleku kayak gini nih guys di Jepang gitu, tapi rambutnya pendek. Aku raih ngomong Jawa mas, aku wes tak belajar dulu ngomong Jawa. aku pengen bisa semua bahasa sih. Korea, Cina, ihoma, 12345678, ma. eh, oh, sih, gue, 6, 7, 8. nih, oh, buyout, oh, buyout, oh, buyout, oh, buyout, oh, Bu Yung Hai enak. enak Bahasa Makassar aku bisa. Apakah reba? Apakah reba? Apakah reba kita ki? Bahasa Malaysia bisa. Hmm. Bahasa Iban, Iban aku bisa. kami si mau. kami si mau. Aku tidak mau. enggak lah mana ada tuan yang di Jepang lebih muda adekku lebih cantik adekku aku mah anak pertama Adonan neng kamu Adonan lagi percobaan sama manu. Mandarin wah ini apa maksudnya aku cinta kamu bahasa Padang rendang kikir rendang kikir bahasa planet bye kamu Bahasa Palembang, Wong kita galo. Apa Dio Nggak bisa. Bahasa Kalbu. Kal, Nah itu bahasa, bahasa Bali. No sape no ulu wat bahasa Bali gak bisa sayang, gak bisa, sayang. Gak bisa, sayang. Nah, aku teh bukan Google Translate sayang aku bukan Google Translate sayang yang bisa semua bahasa nih guys lihat lihat lihat lihat jangan ah aku enggak berani nyanyi depan kamu serem lalu aku mau nyanyi depan kamu teh Secara aku terlalu terlalu canggih, aduh.